Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada Untuk menemani santai sore kalian saat ini Dan sambil menemani ngabuburit kalian Bang Imin akan berikan vitamin terbaru nih Sebelumnya para sahabat, di awal kita mendapatkan asupan vitamin dari Technovi Yang satu jam lalu meng video tangan gemesnya BBL Masya Allah banget ya Abang ganteng yang semakin lucu dan menggemaskan Dan kita juga salvok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Technovi Selamat tanggal 26 anak bujangnya bunda Yang makin hari, makin ganteng, makin pintar Masya Allah banget ya anak Wah wow, luar biasa banget ya Alhamdulillah Abang Fatih, ini sudah 4 bulan Perselabatnya doakan yang terbaik Semoga baby L Ini menjadi anak yang soleh, anak yang pintar Dan membanggakan kedua orang tuanya Amin Dan berikutnya juga perselabat Masih diunggah Instagramnya Novi di guest pribadinya Novi ini mengunggah video di pantai, bersahabat ya, tepatnya Pantai Krui, Labuhan Jukung. Bersahabat, masya Allah, Tenovi sepertinya sudah mudik nih. Bersahabat ya, bakal kangen pastinya dengan BBL. Masya Allah, mudah-mudahan Tenovi juga betah bisa bekerja dengan Leslar ya. Kita doakan selain terbaik nih untuk keluarga dan teman kerabat dari idola kita. Selanjutnya para sahabat, kita juga mendapatkan asuman vitamin bahagia dari Papa Bilar Yang mengunggah sebuah video para sahabat, ya Sedang berada dalam mobil bersama Bunda Lesti dan Abang Fatih Aduh, Abang Fatih lagi ngedot tuh, Masya Allah Selamat tanggal 26 ya buat Abang Fatih Dan hentinya mendoakan yang terbaik buat idol kesayangan kita Dan pastinya bakal ada kejutan lagi hari ini sepertinya Bunda Lesti, Papa Bilar, dan BBL ini mau bukber, buka bersama barang nih di luar. Masya Allah, kita doakan yang terbaik. Apapun yang dilakukan, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Dan kita lihat juga bersahabat, ya. Papa Bilar ini menginfokan juga untuk warga Konoha. Jangan sampai lupa menyaksikan acara Ramadan with Leslar di channel YouTubenya Leslar Entertainment. Ada vlog terbaru nih untuk warga Konoha. Jangan sampai lupa saksikan. Di channel YouTube-nya Lestari Entertainment Kejutan spesial dari tim Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat ada kabar Yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah untuk duet Bunda Lesti Papa billar Bilar Dua-duanya masuk dari trending Yang pertama lagu Bismillah Cinta Lesti Rizky Bilar Ini masuk di 20 trending Masya Allah banget ya naik lagi Sebelumnya di dua-dua Alhamdulillah sekarang sudah masuk di 20 trending Dan berikutnya juga persahabat untuk lagu Insya Allah, duet Lesti dan Rizky Billar di acara semalam di Sofi Big Ramadan Cell TV Show. Ini berada di urutan 26 trending. Ini sih luar biasa, kebanggaan. Masya Allah, luar biasa banget. Dua-duanya masuk di aritan trending. Yuk, semangat terus. Dukung, support yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita. Kita juga salpok dengan kalimat komentar yang sangat luar biasa. Perhatikan duet yang luar biasa sesuai warna suara Mas B hebat, Leslar hebat ini nih tampilannya Masya Allah persahabatnya dukungan dan respon yang positif, ada juga komentar lain, adem banget dengerin suara indah, Leslar pasangan yang romantis, terima kasih Sophie Masya Allah banget ya, banyak sekali tanggapan positif yang diberikan untuk duet Lesti dan Rizky Pilar, berikutnya persahabat kita simak juga, ini ada Unggahan yang sangat luar biasa saat main sepak bola Papa Bilar Ini berada di tengah lapangan Dan tiba-tiba berlari ke pinggir lapangan Untuk cium tangan Salim kepada Habib Masya Allah banget ya Attitude selalu menjadi nomor satu Kita bangga Kita pasti bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Bilar Karena Attitude selalu menjadi nomor satu Masya Allah Doakan selalu terbaik ya, untuk di dalam kesayangan kita. Semoga selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang, dan selalu istiqomah. Pastinya, amin. Masih menunggu kejutan dan cirkuitan vitamin terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.